ada sumbangan dari orang laki sedih kita gadis tua oh minta ke pak RT pak bini ya kedip tahu bini pak lucu tapi ya lucu dari Mia baju lainnya Oh, 10 kilo, Alhamdulillah Kau telah menghabiskan harta benda. Judi Bermain kartu Berlipat gandakan uang Judi Oh Judi Tak usah dilakukan Judi Mengambil semuanya Judi seperti lagu Roma di Yudi! Yu di. Gawe la tong tong, tong, tong sale hari ni lagawe kada nak puaso nak deket nak na, lebaran ng ni lagawe kah. Ada apa wahai wanita? <tong> kada ngelihat anak ada suap dak? Suap di mana madah? <tong> suap bukan di mana-mana orang nanya suap suap. Song, song, ingat toh, nih anak mangerep, aduh lah toh, ngalung kagi mandi sanit kak jadi upah nyamok, wesannya, senyum-senyum diwek, ngapain kah macam gitu? Song, apa? Karena dulu ngelahir mak katong, macam nih deh katong, lah, mengek ketawa, deh deh, baik. Sedang mencari temannya. Kemana, Song? Song sedang bermain bersama temannya. Ah, di mana di mainnya? Mainnya. sedang mainnya. membagikan kartu untuk temannya. Ah, di dia? Ah, sedang bermain judi. Kelak Bener loh. Adik kan ya. oh. Allah, ya. Mungkin ada di batang kuping. Petai kuping gatau, Hah. kau dengar daripada ka... susu epsu epsu di sini kemana mana juga nyampur di nyamuk Tolong dipulang Kakak. Oh, <tuk> nak matilah orang nih. Nyamuk lah di kaki kayak ha. Suet digigit nyamuk juga <tuk> di sana. <tuk> Suat <tuk> kau dicari kakaknya kakaknya mencari Sueb Sueb sedang bermain kartu judi judi tak usah dilakukan <tuk> Walah oh, lame kan nih. nih. liwatkan. Euk lur cepat Yah, Nih. rezeki yo. Oh menang, aku menang ini. menang. jatuh. Enggak kak kakalah, lo yes. ketuk ka, ka habis, habis, uh, uh, uh, cut kak, nah cut, main, makan, kalian sering-sering ngarep, ya ampun, kadek di sini, rupayu nyari kak, kak kiki main kartu lah gawe ya, macam mana ini, ayo nyuruh nyari janur. Oh, sure yuk, jadi sure sure besok pagi, orang nak lebaran kata udah. tak kaneh. bukan kayak bercuci rumah, sanjat rumah kita bercuci baju oh. jadi ikak berdua gak samela, bau lun gak jat terus main. dia ngajak a, ah, manela. E, ampun kok kayak ikak nih. Mak ika dia pasti mencari ke ika di rumah, Sanit. Ini lah gawai-gawai. Dengar, dengar lagi yuk. Kok gak tau menau? Kok gak cari, gak cari? Kak, gak usah makan ketupat. Mencari, Sanit. Dimane nyari kita lah. Gak tau, gak tau. Kita tau. Ya, gak tau, gak tau. Gak tau, kan nanti kena bikin ketupat. Kita gak beketupat. ketupat. Gimana nih? Gak ada orang yang berin kecil, udah. Di, kita di, tahu. di, Kali. di, tang lapor di rumah. Kalau yang gila makan ketupat, di jebelok. Kita makan ke gunjot, kayak sambal belacang. Gak, gak, gak, gak, gak, gak mentuh Buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka, ya tadi tau, bukan ketawa, -ketawa. Gila, gila, gila. dapat. usah lain ayu. dari siang tadi tadi lah ngembang, Macam lah ngembang. ayu. ngapain ya, ton Punya kata udah berdentang, udah lima uh, dapatan. kasih kok ngelom. Jalan ke mana? Lewat temannya pelet pelit padang, apa lewat mana? RUY, apa itu? Iya, Iya, tadi tadi, ibu RT. Ibu cak oh. Ajar gitu, ke gadis Enggak ngajaran Enggak ngajar, aku nak pursus pake duit oh. Paham lah kan Gadis mata dutan Kanak tau lah di, jadi kanak duit, oh, duit, duit tuh lah gadis pikiran di Oh, ada di duit lah Udah di duit tuh, tau udah Bukan lagi, buka lagi Bukan lagi, buka lagi Bukan lagi, ya. duit, kita itu bisa mati Ini sekarang kita lah rasu Tak kerasnya, kita mampu pulang ada yang penting ada segala pemakahan lah alhamdulillah kadang-kadang ku ninganya di kadang-kadang kadang pasrah baju baru kalau baju baru tapi tahu malam raya diskon kan banyak-banyak beli dasar segar nunggu dari Pak tadi kira-kira Pak Rete beri takut Pak Rete kan ada gaji ya? Oh. Pak Rete itu beri raka, warga sekiloh daging jadilah <guluh> Pak Rete itu baik sebenarnya, <guluh> tapi ibu Rete itu <guluh> yang oh. <guluh> <guluh> nang-nang-nang-nang kecemburu hmm. Bukan, kalian yang keku Rete Tuh, wailah, bini Rete Ya Pak Rete itu nake dulu ya Jadi <guluh> ya? <guluh> Tapi diorang pop bora beri usai gue. Bukak kami ngomong, nggak tes. Iya, Rumah enggak, enggak, ngerti enggak, Kadang-kadang enggak, enggak, enggak, enggak, Nek enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, Ya insyaallah. sikok kekak. Sikok pindah rumah Pak RT rantang oh. rumah Pak RT. Kita, pa ah, nah, kita minta, minta, eh. minta daging. tadi ngomong Pak RT. kita sebagai warga negara. Indonesia, Indonesia. <laughs> mereka, mereka dengan Mbak Rete itulah. <laughs> jadi ya kita berpatokan kayak parete, Rete Apa kita parete. Rete? Nah, menjadi bulan. Kita sholat ini, besok pagi. Pakai masker wuh gitu. oh. kita. Kalau oh. mentang-mentang lah baju baru apa konoha, ya? ya? Cuman nih konohane. Apa itu nama kita tutup daerahnya? <laughs> tuh, pernah. Tapi, nak Ade apa tuh? protokol -tota. kesehatan sedih lah mandi kok oh. nggak ada tuh nggak ada tuh kita tanggung biwet lah kak mau oh, nah, tidak menjadi kok okay. tidak nah, menjadi ya oh. oh. oh, biarku sih kok kalime kok dapat lah lain model ya ketupat bawang nama na tuh oh. tadi mereka tahu kami ketupat tomas mereka bacang <laughs> sungguh indah judul puisi kali ini judulnya THR hari raya <tik> Lebaran sebentar lagi hari yang dinanti-nanti makan ketupat di belak empat syukur alhamdulillah nikmat seperti lagu zaman dahulu <tik> THR Tunjangan hari Rabu. THR Tunjangan Hari THR Tunjangan Tak Dapat THR Tunjangan Hari Raya Tak Dapat Pun Tak Apa Apa Tapi Kalau Ada bagilah pada hamba <Sat> lemah masuk eh Oh, oh, oh, o.. o.. man lah, kabur nih mau dia pake bi.. bi.. bi.. lah ya, rumah mah ini baru baru baru tahu kayak susu F kan ya eh bukan apa itu lah kalah kaburuli mam itu iya lah lah lah pagi pagi lah yang kool assalamualaikum wa, wa, wa, a, waalaikumsalam wa, wa, wa. Salam, wa. pak duduk pak Ka. apa ya tuh ah ya? dek, gak tapi itu namanya apa? Yuk, ada lah lengkap, ada kartu remi. Gimana ya? Gimana, dek? Gimana, dek? Gimana, Judi Gimana, dek? Gimana, dek? dek? Gimana, dek? Gimana, dek? Gimana, dek? Gimana, dek? Gimana, Remi, Gimana, dek? Judi, kan? dek? Gimana, duit, Gimana, dek? Gimana, main apa, dek? Main kartu tuh biasa main kan main Meja angkuh, meja Pak Ustadz, namanya dokter. Berti ya, dokter. kami kita, kita. ajar, kami ajar. cuman gimana Main lah tentulah. ada salah satu, misal nih bukan bukan. Bu, ya. judi kan? bukan bukan. Men bu judi men- duit men- ya, pak? Pake duit ah, nih Kami tidak pake, pake duit pak Itu lah yang haram itu ah, Kami tidak dipakai duit nih ini bukan judi nih kan? Bukan mati, aku kalau ikut dosa kala. apa pak pak Ini aku tak tertima ini Cari kembang-kembang sama ya pak Kembang, kembang same, pak. ah Ini ah, apa ya, pak Apa namanya pak? Apa namanya itu? Seperti mati nak tapi Apa yuk, cari labu Queen labu Hmm, cari buah Queen Kudek kulu Barungka oke okay. Ustaz tadi, Dek, tabu yang macam mana, yang macam ini? aaah ooo, ooo, keluar dia macam mana? Ah. Ah, ah, mana? kalau dia buang, Bih dikeluar aaah nih, ada hal? ada ah, hmm. kacangkul lah hmm. duk, sampai aku jadi main nih, yuk. Ah, aku <laughs> ke sini, anak nyari suap ada di sini, ada suap, Dek? di tadi, Pak kami kan tengah main kartu, Pak Ikan lari kabur ke gue ya. Mainan lari bukan gitu oh. kan? Bum, Dek, oh. bukan. Main apa namanya ini? Cangkul, oh, cempur. Ah. Bukan gede, angkul. Tapi kuat tengah ada gawe udah cukup main juga. Menjari suap. Jadi suap. ngapain dia suruh motek daun kelapa, udah bikin ketupat. Auh, -oh. ini jeh pacal lah itu. Ke mana aja lari ya? Tadi tadi ada alasanin. Ke mana noh? Ah, gua merenyisulnya pak Nyuruhnya naik betang kelapa lu. Alah. Ya. Oke lanjut labduwe wa. Alah, Pak. Sudah maghrib lah baru ajak Oh, Halo, asalamualaikum. Pak. jadi Lanjut, lanjut. Aku Maknya mau mel Tuh enak mel kulit udah Mana ini dia nur nih Tinggi Beletakmu dia Yang diri dia cak naik betak nih ya. Badan besar nih ya. aduh ya naik Acak sih sebenarnya Turun nih <hah> dia cak Hahaha Udah ganti kita Di di wet dutan nih Udah cuk Kita yang anget mana cari mie jari aku ngakal nil. Inilah. ini lah dimana kita nyari ini aku cari ingat-ingat dulu ayo lamok mana ini batang pindik ini aku tau lah aku punya pindik udah ya, ayo aku nggak boleh susu kayakku aku diri pindik ini yang udah ya yuk ini udah nggak boleh nyuruh diri nyari ya itu jadi di jadik batang nah, ayo sih kok tuh ayo ayo aja lah ayo aku punya yang lain lu ngelamok, mok, mana aku lah punya dari tadi kita makan nih kita bantu kamu, aku, suhunya, biasanya ada seperti cantik. Kami, daftar tapi Dita, peri, dikentang. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa Yuk, dia suka. anak belum juga berpikir? Tidak ada rezeki. yo jangan bantu kami. Mau kau waku. Mau ketumpar, itu ganti. Kita ada kena cinta. Kita ganti, kena nak betese. ganti, kena cinta. buat sini. Ah, malesku. Oh iya, ah, iya Udah, aku pergi pergi, bang. Gak kami, Kita Kau pergi. Kita lupa. Kita lupa. Kita Udah nak aben kak Lah, lah apa? So jame. Tahu. baju, baju. Dapet dapet jepet jepet jepet do. Do. Maaf, jepet aku dapet Eh, ketupat THR aku mendapatkanmu? THR Haruskah aku mengejarmu sampai ke ujung jalan? di dimanakah kau berada? THR dari sumpit? THR dari Pak RT? Er. T.H.R. T T janur, ThR HR HR Hr. Yang diri. dari Pak RT? T.H.N dari Pak RT? T.H.N dari Pak RT? T.H.N dari Pak THR T.H.N dari Pak RT? T.H.N dari Pak RT? kenapa kau tak dapat THR? ada hal kita hari raya ada THR kula tuwe THR kula tuwe aku akan ambil janurian ayuku saromu agak kane udah udah udah kau tak dapat THR? Dek! mau nanti aku tuli juut wih, orang tuwe THR sabir Di gimana kah THR? sabir aku nak nih lo sedengat haruskah aku memberimu THR ah Gini. jadi sedangkan aku pun tak dapat THR aku nak nih lo sedengat G yulah tolong gue nih tuh THR aduh bisik gimana itu. THR jangan kau menaik itu Dapatlah THR Tengoklah <tutuk> gue nih kali, gue denget bayi THR Denget bayi Datang lah Wah, aku udah nge-nge Ceku-ceku gue naik, iku, THR, <tutuk> Suep Tunggu, tunggu nih, THR Semua orang tak dapat THR Tapi aku dapat THR Yang penting aku THR Tak dapat THR Tapi bagilah THR <tutuk> Saroah. tahu diri tengah puasa, anget. Pelaku dek ngambil janur. Kucayu! cayu. Dapat teh air gu. Bujur ayo lumeli. Hudia tengah seru-seru main. Suruh ngono nih, iki gila merah yo Wah. Masuk di hari ini. Wah, met kepneo. Oke, lamaan Lebaran sebentar lagi THR pun akan dibagi Dan Janur pun akan dicari Janur dicari Untuk merebus ketupat Di belah empat Sungguh nikmat Janur dicari suet. Janu dicari Pak RT. Janu dicari Mia. Janu dicari Jame. Janu. Oh, Janu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Aku dulu nanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam nah, Pak, kan nikmat begitu. Ada Bang apa otok sedang apa di sini? Sedang membaca puisi Janur, Pak Ustadz. Mana? Ada apa gerangan, Pak Ustadz? tidak nah, sebenarnya aku nanya nanya. Ada nih ngomong Sueb, su mencari Janur! Astaga, Ada Sueb, Dia mencari Janur, Pak Ustadz. Kemana ya arah? Di sana! Di sana? Iya, Tadi Ustadz. lewat sini, tak ya, Jai? Tadi dia melewati ini. Lalu ke sana, Pak Ustadz. Sabar Dah udah dari sini deh. Di sana pak ustad Di batang kelapa ketiga pak ustad Oh baiklah Nanti akan saya cari ya, Teruskan bacaanmu ya. di sana Silakan pak ustad Waalaikumsalam pak ustad Janu dicari pak ustad Sueb dicari pak ustad Pak ustad cari suap untuk mendapatkan janur sungguh janur dicari pada saat lebaran terima kasih panasnya matahari mantas suap nih ini teduh nih ha dulu ah waduh mantas suap nih kayak dalam lebaran kuga wijan yang tidak ketemu nih bahaya, mana Jo, bapak, pak, duh, pak, mati, astagfirullah, apa di situ? Turun turun, jatuh lah ah, turun turun turun turun turun Gue dia perlu kayak gak turun-turun lo, cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet. Cepet-cepet-cepet-cepet turun turun turun Oh, pak oh lapak. Oh bukan turun-turun. Oh, Nih, oh, lupa lu, pak. Mungkin lu udah pacet naik kayak nih turun, nih pak. Cocok. Enggak sakit, pak. Ngapain, pak? Gue dapet lu kayak gak. Ngapain? Nggak mau pulang, pak apa Pak. Ku tolong Ape nyamuk? kamu Yang muda tapi Yang tadi tadi sama dapat ada upah, Pak. salah upah, masalah menolong Pak. lebaran ini Tinggi pak nyamuk Pak. begitu tinggi pindah Tenang Kutangga muti, tulah tu dengapin apa nyorok betul-betul. Mbak, ndak diurang ngeklapo nakek nih. Anjay, nih kan orang kaki yang tinggal di sini, bayi semu temanan nengok. Jadi semut oh. di... Oh, tapi jauh mendaki yang tua, tua, tu tua, tolong lah. Walaupun aku Oh, aku pun aku gini, pas ada Lebaran ke rumah ada aku gini, aku gini, aku aku ingin. aku gini, aku gini, aku aku gini, aku gini, Kalau gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku Berapa aku gini, berapa gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku gini, aku aku aku yuk pak mak, THR mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, usah aja udah duit tapi pak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, lo, oke mak, mak, mak, mak, mak, rumah mak, okay, si, si. mak, oh, pak, hari pertama ya diri belum mak, yang mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, jadilah mak, thr nilai mak, nih mak, yuk, mak, mak, THR ah, mak, lagi lu Kak Kak nih tetek air gede ngajak. Sak jek nak nanti yang meniga, budak-budak dapat kita, dak dapat. Allah. Seger kebun kita nih. Ah, budak tu budaklah nguru yang rumah Pak RT ya. Kite ge harus lah ke rumah Pak RT. kita Cepomen anu busane sebelum lu budak, kamu dapat ah. Ayo kita kedor, kedor. Kita keluar ke rumah Pak RT. Ke rumah Pak RT evak. Tuh ya, itu lagi pas ini, ini. Oh. Bokor <tuk> yang kita jadak jadak jadak jadak jadak nantri, ya. Yang Bi baru nak nyari rumah Pak Rete. Kita lagi nyari lah. Tengah Bi duit. Ah. tengah nak ni Buk Tengah COVID nak ni, Dia dapat ada cuma tidur. main. Kami dapat Bi. Perwakilan minta ya, Pak Rete. Kita di rumah Pak Rete. Kalau di di rumah Pak Rete. Tapi gue minum, gue minum. Oh, berwakilan dia, Pak Rete. Dia, tapi tadi kita minta HRD. Ya, lu Jadi tipu ya. Bisa kan jadi luas. Jadi ada sepetan lebaran. Jadi itu RT jangkauan. di Ya ya. Jadi dia ibu Buwi, hah? Oke, gini Corona gadis Jadi sederhana lebaran gadis Gue cuma empat topres. Banyak nilai. Sehat gitu. Enggak dimanis-manis tapi ya. Dio minum lah, kue ya. Ayo, Riki, kenapa? ada? aku. ada di mana-mana? Ya? Siapa siapa ya? Mana Pak Rete, Bu? Pak Rete di keluar. Pasti Pak Rete ke rumah Janduro Ani. Kau wow, udah di situ, ya. Niarap-niarap dia Ah, enggak jadi ngomong itu duit Lihat <tuh. tuh>. ya. <tuh>. Kami nak tunggu, ada THR-nya, ada dapat THR, lama dulu ya. Oh. THR, pelit oh. THR, anak-anak, masaklah, dapat THR. Enggak, aku nak pulang dulu, bawa aku di sini. Apa tadi? Makan aku nak dulu. Pak. Aku Pak. Lalu, Pak, beri THR, aku nak beri THR, aku nak beri. Tidak, D2, tidak D3, tidak Berbagi namanya Bu Lesti, Tapi biasa untuk anak-anak, biar anak-anak itu -anak semangat, tidak menerangkan. Bu Lesti, demi beliau, kita ternyata. pulang ya, kita akan raih segala. Berarti, Rintih, Rintih, Rintih, Rintih, Rintih, Rintih, tidak Rintih, Rintih, Rintih, Rintih, Rintih, tue, Rintih, Rintih, Rintih, I didn't Tadi lah aku manggil, Mia, Mia, Mia, ada di abon, keluar lah. <SILENCIO> Tapi aku izin kayak, pak tadi ketemu jalan gitu ya oh, tadi. Tadi, Mbak oh. makan-makan lah yang ada di meja, jadi aku makan. Oh. Wah, aku makan, <SILENCIO> Lah, enak nggak enak eh. ya masakan mie. Ma Bu RT tidak diapa ya tadi ya. Ma Bu RT tidak apa lah oh, kami. Ma Bu RT kami ke oh. duduk lah manemin nomadak mie nomadak dia minum berwarna. Minum teh baik. Ayo pergi. Ayo puteh baik. Aku kue kena teh. Ma Bu RT ne. Oh lihat macam Mane kue kering baik ya. Amin. Ayo kalau barang kayak aja. Ustaz, ngomong-ngomong, Jadi nek kami makan. Oh, jadi be. Oh, ya, kita makannya. Tempat legend kayak anu kek ku tadi Kita di mana lo? Di terang nih. makan di kita di rumah kita. Rumah enggak usah rumah kita, rumah Pak Recep hmm. rumah. Si anu kayak URT, penguasa nama. Pak Recep. Kan hmm. dia tuh pelitnya orang. Gak pernah duit dari tas tadi kira-kira. Pak Recep rumah lo ini. Tahu? Jadi itu ditempat RT diberihin RT. Tahu taka dibawa kalau siapa ini tuh tu muda hmm. anak sikok udah laki ya pak kita kita benar nih kan galak aku ngintip minum nih minum ke bengkel kan mati lah ke Mana? minum lur. biar nak Mbak nyari-nyari Bengkel Assalamualaikum. Waalaikumsalam. di orang di rumah orang nak minum makan kayak kaki kening lelak lah nah. assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh PT makley patih sama-sama silakan duduk bu duduk bu ya PT mana ya loa PT ya Napanya lama nanya PRT terus? Tadi gadis nanya PRT. Mereka ada apa ya PRT? Oh. Kami kena hari raya gitu. Eh oh. PRT? Kami dah minta empal. Berita oh. berita. Minta empal? Oh, tadi gadis minta nggak tulah, minta THR. THR? THR tuh untuk anak-anak. Masih ibu. Karim, bu kami ya, dia outside, Oh, kami lagi. Kami menyatakan emak lah dari tadi. kami Kami lah, um, Kami ya. Badan tetap kami gadis, slepe, na, teta au, あ, nah archis, ini luas. Tapi kan? Tidak Dak apel akan menindak ya? Dak apel akan menindak apel. Dior buat teh, buat teh. Dior buat teh. tadi. buat teh. Dior buat teh. Dior buat teh. Dior lah, buka buka buat teh. Dior buat teh. Dior buat teh. ah. buat teh. Dior buat teh. Dior buat teh. Dior buat Jadi, Dior buat Bebek, bembukan ganti mira-mira aja deh. Putih, Bu RT, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. gitu RT. ya? Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, RT dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, pak pak RT nah, nunggu sore kelak di pak RT ya, ya kita pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Salim. Dari mana ini? Oh, makan niki iki eh lima ribu, dapat itu. Enten, aku yang berarti, toh tidak kena, Kak. Makan aku Cari namanya bukan tolong. Yuk, Kak, seribu yuk. Terima kasih, bagi duit ayu Bu. Terima enggak Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sila habis si pantai ya. Hmm, dih, dih, lantai, habis. Hah. Hmm. Ampun kebudak mati lah uh. datang. Mana dek nyaman dia? Aku gak suka, dek nyaman, dek nyaman tapi ngantong. Hah. Hmm. Bagi burite. Nyaman kok Alhamdulillah lah ya pinter masak weh ada tamu rupiah rumah kami ya yeah, yeah. nah, nah tadi menar saya aku di rumah pepeda dapet lah ya ampun Hei bu RT ini lagi kecak rupanya. Cantik lah, itu ya. Uh. kue bu RT. Eh. Ini makanan kita. Iya. Kok bikin sendiri bu RT? Lah. Bikin sendiri? <tuk> bikin, lalai. Mana ada kue begini bikin sendiri? Nih, <tuk> ini kue 6.000 ribu 6000 enam ribu tujuh ah ya. mungkin lah bu ini Nyalai. enak bu, RT, nih ini 4000 aku berbeli kemarin oh. bu Ay, bu ini selai Buk, coklat hari <gifat gifat> <gifat> ini juga ini ini apa ini maribu ini enak tuh enak sih. Assalamualaikum. Ini Nih, ini kue delapan ribu loh, tujuh ribu, enam ribu nih di warung, di Kedek. Ini satu lagi nih. Ini empat ribu, baru kemarin Ada seleb Bu Ft sendiri. Cicip, Pak Ustaz. lima ribu, bungkusnya pun masih di luar. Cicip, cicip, Ustaz. Macam, pelit kali, Pak ini. Bukan pelit. Intinya kalau kita lebaran itu merayakan hari kemenangan. Bukan dimulai dari minum dan Hidangan kuenya oh. Soalnya apa Ustadz, kalau yang gini ada belum batu. Mm. Ya, mm. di rumahku Ya nggak apa-apa Ngapain lagi dihidang kalau ada? Yang penting ada yang dihidangkan untuk tamu yang datang ke rumah oh, Jadi baik. jangan melihat ininya, itunya Tapi lihat eh, keikhlasan dia memberikan kita makanan Tapi ada kan IST, ada THR THR Gak minum Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Berarti minum? Oh ya minum Nah, nah, Tapi dari rumah Mbak tadi, aku diberi minum Mbak, ada di... Oh, dari rumah Mbak tadi, Ustadz dari rumah Mbak lah tadi, Mbak ada di rumah Mbak. Ba, di... hmm. Banyak makan tadi, Mas. Pak rumah Mbak rumah... belum pergi ke rumah Mbak, belum. Alhamdulillah, bisa itu, Pak. rendang tadi, kuningong ada alat perasaan, Sampai jatuh kan? Sop ayam, ada ke perasaan kita yuk. Yang rumah Bu RT ini, berarti pergi lama nih Ini, <laughs> ada pemakanan apa, apa Tak dulu, oke. tambah cari ke tempat kita, yuk! 20 satu lah, oke. 5 minggu ya? Langsung aja kita Udah Dalam kali ya, tadi, baru habis pamit lah. bu RT ya, teman nih. Makasih ya, aku RT. Alhamdulillah, lagi ya? Eh makan lo ate ya rumah kami, kami, lho, kami, um, um, um, kami, kami dari rumah Ngomong-ngomong oh, makan apa RT?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 mbak ini kami ah cindok tidak ada pak aku pakai jamnya pakai pakai ini Jadilah, oh. jadi lah kami lakukan jamu dari, ah, nah, oh. um, oh. dari tadi, dari oh. oh. oh. tadi kami nak permisi pulang lu cepet tadi, dari makan pulang, langsung sama Ustad tadi Pak kan baru nak makan, kak pulang. kan lah. Kami nak minta kayak namu kemarau jabat, kayak pejabat. Loh, si, e, kita oh, ketemu ke itu pelit, kita diperintah, siku. Oh. Maaf, Anak, kita nyari pulang lah, jurang ini, kepe Dia Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yumia. Yo. Kelak ini ya. Oke, mana lebaran. Iya. Ha, nah, ini baru lebaran namanya. Mereka. Ada kumpat. Kita orang lebaran kok. Iya, kayak tadi Bu RT itu. Hmm. Enggak ada apa-apa namanya. Oh, dari rumah Bu RT ya. Iya. Kita tadi ke situ dak Kami ke situ makan, minta ampa. Eh, pasti ya. Minta ampa. Minta teh. bukan ampa, orang Dikasih, eh, ada anak-anak cowok-cowok datang, dikasih dia THR-nya. Hmm. <tuk> itu tuh merasa sedikit itu duitnya. Masih Seribu. 2.000 itu. 1.000 kan bukan kali orang itu. Makan ini mau makan aku lah. Ini, ini kenapa ya? kok oh, dikit kali? Nah, habis itu tadi. Oh, banyak udah tamu, banyak kamu. Sudah banyak kamu lah. Gini, Ayah. Iya, iya. Ini lah bernama lemparan sama Bu RT tadi tuh. Ih, kuenya pun kue yang beli di kedai itu loh. Harganya 5.000 split kali tuh jadi orang. Oh, apalah itu buerti keluar banyak THR-nya padahal pasti gak banyak THR. THR. Makan aku lagi. Makanlah banyak-banyak. Iya. Enak mm, tuh. Enak enak kau. Enak, enak. <tuk> enak, enak. enak mas. Siapa yang buat? Padahal cuma nasi aja kan. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya, itu Itu <enak>, ambil ambil ambil ambil. Ayo <tuk> ayo dimakan dimakan. Mana sendoknya? Dihabisin, habisin habisin. Cuma kue RT tadi tuh, ih kue-kuenya Masa ada kemplang warnanya ungu Dia ini aku jandah kan? <tuk> iya. Wow menghina RT uh. Nanti kok kasih tau Pak RT kamu Udah bakwannya, udah ininya apa? Kemplangnya kok bakwan pula Kemplangnya warna ungu Udah kayak makanan janda. Udah itu Kuenya kue-kue di -kue kede itu dia beli Is jijik kali ya um, RT pula Di sini enak ya? Sini. Wih, iya ya, ada sekula ini Mas, Is, enak, enak. kali Makan aku dulu Bukan ya ah, Ini namanya lebaran Baca koran itu, sampai kenyang Makanlah lah Nanti kalau kurang nambah lagi ah, Enak kali loh ini loh Ih sama Bu RT tadi ya Ih gila ya aku Bu RT itu Kumpul kali jadi orang hmm. Ini namanya lebaran ya hmm. Makannya jangan ngomong Saking enaknya ini loh Mm. Ini. Ya, sendiri ya? Ini Bu RT namanya lebaran, ada kupatnya. Ada rendangnya, terus ada sotonya. Ini sama yang lebaran ke rumah Bu RT tadi, kue-kue kedepun. Dimakan Bu RT, dimakan. Hmm. Sudah habis ini ya. Mana Bu RT dimakan. Kecape ke tupat atas itu. Ternyata. Ini ala yang A -a -a. makan dari tadi Bu RT. <tuh> namanya lebaran bu RT. lah dua kali dia nambah bu RT laper hmm. kata J. Oh, hmm. Uh kambing kambing. Dua kali loh. Tuh. Makan bu RT. Gak usah lah. Lo mie. Bu, ah, bu, bu RT ah bu RT dulu. nak pergi, nak nyusul Pak RT dulu. Pak RT ah? di mana? Lah di rumah situ. Ah? Oh, oh iya iya iya. Ya, ya. oh, oh jangan jangan Pak RT ada THR. Di situ kita yuk kak. Ya ya. Pergilah oh, kau ya. Ya ya. Dulu, ya. ya, nah, ya THR ya. ya aku buat lagi ya aku iya iya iya iya aku juga mau ikut mau ngambil THR? lho <tuk> lho lho lho Ke -ke keliling-keliling cuma, -cuma dapat duit-duit ribu lagi, bang. kita lah besar, ngapain lah, Nih lah kejar, Beng tadar diri lah tuh w diri neh, oh iya, tata tata tata tata di, tadi kakak kakak berusuk kayak kayak ayuk ayuk gigi minta bagi duit kan, mana gini neh, bagi duit saya seribu udah kak, bagi duit, kakak kakak kakak kantit, kantit bunting, bagi duit, tak muluk ura namu satu duit kak, apa nak, seribu bagi duit ini merk seribu jadi, eh? ini merk perak wa pel kita datu nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa mau kek cemberut nih sekarang rirayu orang bergembira, kayak mau masam kecut macam nenek. Ibang Pak Ustad. Ibruso So THR kecil Pak Ustad. Bukan dapat dikecitat. Letak kekeliling. Cuman dapat dua ribu. Mau misalnya. Mendapat satu amplop. Mau dapat ribu sih kok amplop.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 ya pun, gigi, nah, nih, gagak, gagak, ini yang kane, ke, ke, ke, ke, ke, namun ki be. Pakila yuk. orang kecut. Lihat dari Bu RT katanya diberi amplop cuma 2000. ribu apa ya? tadi kalau tahu yuk seribu muat yuk. Mau Ini 1000 yuk. Kak total benar ke yuk. seribu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 ayuk genak duit, tapi be ayuk tuh. sapi. tadi, tu dapet orang, -orang, kata, bagi, orang kayu, kayu jadi kita dapat duit. Berapa rumah harusku datangi? Jika dihargai yuk. Curhat Kan, ah. Seribu. Tadi udah dapat dah. Hah, Tadi reti itulah. ngomong. Kita kumpul Ini, ambil kayu ikhlas. Ikhlas, Tapi kalau kami, kami rendah. Tidak ada tadi anak yang tinggal, pulang, tidak matah macam Bukan, aku baru aku ke sini ini, ya, o, akejol ini. Akejol ini. Akejol ini, Oh, ngapain, Kak, ini? Akejol ini memang budak, ini, kurang ajar, Nian, Kak Tidak aku tadi minta diorang duit gitu? Bisa tidak diberi ke ATG, banyak duit ginamu, jadi <tuh> aku belum mintain diorang mampu, mau minta, aku? Jangan, aku minta ke adekku Sudah diberi, tapi tidak tahu berapa Tidak tahu kita ampun, hi, banyakku ke apa Tapi kemane, <tuk> jadi di. Tapi publik yang Duduk-duduk duduk, duduk Oh, Kita keliling nyari. mau atas oh. terus, Mau terus. Oh. beli te. oh. te yeah. te, te. te. mana kami. dari kemarin kin ketemu pulik oh. bawa lagi bagi kami ni. nih RT jadi kan? Kami ya. peti, kami Mana hmm. mada, kami enggak oh. mada, ah. tapi muridnya hmm. perlihat, perlihat, Gadis Oh, gadis pergi, gak pergi, gak pergi, Kami pergi, gak pergi, gak pergi, gak pergi, gak pergi, gak kami tahu pergi, gak pergi, Bu pergi, Kami, tahu. kami tahu yo laborate oh, dompet atau besa ah sih tidak tidak oh kami iri be yang yang cowok cowok tadi oh, bangalai, bangalai, <lacht> puli, tuh yang adik adik kame tadi laborate diberi oh gimba ini gimba ngapain nih <lacht> <lacht> ngapain boleh kalah dia tuhulan itu ngapain datang banget ber ber, ber, ber te. tadi aku lihat buat pak rt lu nih kurang begedulah nanti dulu, nanti dulu, Pak RT kuliah di sana di rumah Janda, nah, rasalah Bu RT, makanya suami itu dijaga, pergi ke sana, cari Pak RT-nya, layak, Pak, ini Bu RT, nggak tahu suaminya di rumah Janda, ih, ah, kemana aku lebaran ya? tadi udah namur bu RT enggak dapet THR kok sepi kali lebaran tahun ini tahun kemarin bisanya dapet 5 juta tahun ini kok dapet 5.000 eh 5.000 dari Pak Ustadz itu pun dikasih Pak Ustadz pun pelik kali 5.000 dikasih ih aneh, -aneh kali lah oh tau aku rumah Pak sutradara lah aku minta, minta honor ya asik